Kita hari ini akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian ATM. Kemarin saya minta rekan-rekan tetap menjaga keselamatan, terutama protokol kesehatan itu tetap dijaga. Mudah-mudahan pelaku dapat kita amankan untuk hari ini. Sebelum melaksanakan kegiatan, berdoa mulai. Selesai. di tempat. Berhenti. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ATM. Untuk itu rekan-rekan, semua protokol kesehatan tetap dijaga. Mudah-mudahan hari ini dimaksud. Karena tindak, -tindak pelaku dia ya, ada berulang-ulang kali melakukan tindak pidana. Untuk itu, berdoa, berdoa belum? Ya, berdoa. Ya, belum melaksanakan kegiatan, berdoa, mulai. lesai. Uh, bawa keberadaan si tersangka saat ini di uh, jalan dekat warung lontong. kita sekarang ke sana, Katin. semangat. oleh. Boleh, boleh. Pakai okay, lem. Rumahnya rumahnya di sekitar sini, Katim. Kita pelan-pelan jalan terus. Rumah gubuk kayu. Nah ini nih ini, ini rumahnya. Ini rumahnya. Bula, siapa nama siapa nama Masuk mobil. nama mus ya pak? Zulfan Aldi alias Opa. Alias Opa. Terus uh, gimana kau caranya melakukan pencurian itu? Saya menemukan motor. Oh, kau parkir. juga motor parkir? parkir di kau uh, merusak uh, joknya atau kau angkat saya, aja? Saya tidak merusak, oh. tapi saya ambil dompet oh. itu di dalam joknya. Ya. Terus nomor pin itu? Ada, ada tertera nomor pin. Yang satu lagi saya lihatnya di, di tanggal kelahirannya Tanggal kelahirannya kalau lihat di mana? Di kartu SIM Kartu SIM? SIM-nya? Iya Ternyata cocok? Cocok Cocok Terus kamu ambil semua duitnya? 18 juta, bisa secara transpar jadi kurang 23 jutaan Terus? Saya sakit yang 4 kali Sama yang ini 4 kali kamu masuk penjara? Iya Udah ditangkap polisi? Iya Iya Cunjok juga. Kenjok. tapi curjok. Laptop. Laptop. Tapi bukan saya yang mengambilnya. Di e, pelabuhan. Terus di mana? Ada korbannya di situ berapa orang? Dua orang. Dua, orang. Dua sepeda motor berarti kau ambil. Ya. dari salah satu